Netflix baru saja merilis sebuah film Korea terbaru yang berjudul Love and Leases. Film ini terbilang cukup berani dan sangat berbeda dengan film Korea pada umumnya. Film ini dengan sangat berani mengambil tema BDSM sebagai topik utama dalam ceritanya. Meskipun topik utama dalam film ini adalah BDSM namun film ini sama sekali tidak memberikan kesan negatif dalam pengemasannya. Film ini mampu memberikan sebuah bayangan pada penonton tentang sudut pandang orang-orang dengan preferensi seksual yang sama. Film ini berhasil memberikan kesan yang positif dan edukasi seksual kepada para penonton tentang BDSM sebenarnya. Love and Leases menceritakan hubungan asmara antara dua pegawai kantoran dan preferensi seks salah satunya yang tidak biasa. Jung Ji Ho merupakan seorang pegawai kantoran yang terbilang cukup sukses dalam karirnya dan memiliki paras yang sangat tampan sehingga membuat banyak wanita jatuh hati kepadanya. Namun di balik kehidupan sempurna tersebut, ternyata Jung Ji Ho menyimpan sebuah rahasia yang tidak biasa tentang preferensi seksualnya. Jung Ji Ho juga merupakan seorang pegawai kantoran yang sangat tegas dan sukses dalam karirnya. Namun dia tidak terlalu beruntung dengan kehidupan percintaannya. Jung Ji -wo juga merupakan orang yang sangat ambisius dan penasaran terhadap hal-hal yang baru dalam hidupnya. Takdir pun kemudian mempertemukan Jung Ji -wo dan Jung Ji Ho. Keduanya bekerja dalam sebuah tim di kantor tempat mereka bekerja. Jung Ji -wo sangat penasaran terhadap Jung Ji Ho, begitu juga sebaliknya Jung Ji Ho terkesan dengan sikap tegas dari Jung Ji -wo. Suatu kebetulan pun terjadi ketika sebuah paket atas nama Jung Ji Ho diambil oleh Jung Ji -wo. Kesalahan pengiriman paket ini terjadi karena kemiripan nama mereka berdua. Jung Jiwo pun akhirnya membuka paket tersebut dan menemukan sebuah kalung yang untuk permainan seksual. Jung Jiho sangat malu dan panik ketika rahasianya diketahui oleh Jung Jiwo, namun pada akhirnya dia mengaku dan meminta Jung Jiwo menjadi tuannya. Meskipun awalnya menolak, namun pada akhirnya Jung Jiwo menerima tawaran tersebut dan menjadi tuan dari Jung Jiho. Setelah menandatangani kontrak mereka berdua kemudian melakukan permainan seksual yang disebut DS, di mana Jung Jiwo menjadi tuan dan Jung Ji-ho menjadi anjing yang diperintah oleh tuannya. Jung ji sebenarnya merasa kebingungan dengan apa yang terjadi sebenarnya, namun karena penasaran ia mencari berbagai informasi dan mempraktekannya kepada Jung Ji-ho. Selama itu, hubungan mereka pun berkembang menjadi semakin dekat dan intim. Namun masih belum ada kejelasan tentang arah hubungan mereka selanjutnya. Jung ji mulai menyukai Jung Ji-ho dan mengungkapkan perasaannya. Namun Jung Ji-ho menolaknya karena trauma terhadap hubungan percintaannya sebelumnya. Jung Ji-ho juga sebenarnya menyukai Jung ji -ho. Namun dia lebih memilih untuk menolaknya agar Jung ji tidak dianggap aneh karena harus mengikuti preferensi seksualnya. Hubungan mereka berdua kemudian menjadi renggang dan menjauh, sampai akhirnya masalah baru muncul dan rekaman suara saat mereka melakukan DS tersebar. Mereka berdua saling menyalahkan diri masing-masing dan menganggap diri mereka bersalah. Namun masalah inilah yang malah membuat hubungan mereka menjadi semakin intim dan memiliki arah yang pasti. Jung Jiho akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Jung Jiwo dan mulai menjalani hubungan bersama. Mereka pun akhirnya berkencan dan melakukan DS secara bersamaan. Film ini berakhir dengan bahagia dan memberikan nilai moral yang sangat baik untuk para penonton. Tema film yang sebenarnya cukup sensitif berhasil dikemas menjadi sesuatu karya yang positif yang akan mengubah sudut pandang orang tentang apa BDSM sesungguhnya. Sekian review dari drama update untuk film Love and Lisis. Film ini drama update berikan nilai 9 dari 10 karena meskipun banyak adegan 20 tahun ke atas namun berhasil dikemas dengan sangat positif. Jadi film ini termasuk aman untuk orang berumur 18 tahun ke atas.